Oh, my God. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Malhuzatun utawiki lahiki iku suwiji lirikan masalah Hadithul bab dalat sa'alam ayati utai pirang-pirang hadis bab iku nuduh ya ahadith Ikataseh barangkang bakal tekayak Hiji utawikang awal adam wal goflati iku oranan nalali yang zikil seking maut kehiji ulah pohoan tina eling kanapai Kudus selalu inget kapai Malah yang nyandung kaya Lia lagi rahuk, kena satu huni lingkungan. Jadi dalam waktu fakir ribaun bil aisyiku riba kalawan kauripan Ingat kau baik ulang neger serabat terbogana naun bakal suka baik karena sa ayah ayah hirup lah gak ja, bakal pahayi ja, gitu bagaimana on suka tuh nu dipake kemelang tenang perasaan etak lamun inget kepaayi dina waktu fakir nu paling belon mah fakir ongko inget kapaya sungut doang, jadi nalang jasa ukar pikirna hayang ningkatkan perekonomian, kakarak boga sekupi can lunas, hayang naik boga apansa, inget kapaya tapi sungut doang, yuma abla ul bloon, pang bloon bloon desa adarnya nak, Aikir sadar aduh ya aing boga motor geccan angges kredit Namun kuari paek, ku bang dijerok kuburan. Hmm, sti gerak pang beres kena tu abdi ye. kreditan. Beg, beg gusti nurun kendiwi, kilangit ka ke abdi, abdi abdi ulah ayah beban. Borolo, bennyim abdi paek, sakaligus. Duit babogangan ngan tiga ke, ah, dua zikrulah lu tayanya ingin maut, spill gina, hingga lembah gitu ya yah dimungu, ikung arubuh ke nia zikrul, Ingat kapai orang ngeker serbaya, bakal ngalunak Sawah sablag-ablag perusahaan itu, emm, haji itu, ima termasuk kendaraan angkot segitu dolo banadu, hai muna yena paeh cek kiai, adun ya halaluha hisabun waharomuha ikobun, emm, nuhalalna bakal hisab, nuharamna bakal jadi siksa. Waduh, isi kumahamun kuari paeh, hah itu inget kapai mah kos gitu. Ditawaran keringet kapai, ayah jahe misalnya, wala loh, loh, sanaan kos gitu. Keringet kapai, aing, ing, besukan isuk mabok. Eh, tuh beres sih, ya, Eh, keringet ini ya, ulah. Yang ngele modal. <tuh> Tawalai ingat gapai, teman tak pangblowonblow nama kiai, anu hiji awewe maut boga anaknya tilu kan ngora keneh dah esalakina eh, mau, boga anak tilu, jadi kiai kadinya ngalayan, aju ngicepat, tolong tak kiai, kringa harapan maik kenejada senyum. Kapan pemajikan anak, aja pemajikannya kayak emang ayak meren, ayah hati, biasa, males, tring-tring lu <laughs> <laughs> oh, tak kaya itu tak kaya biasanya kaya ngorak aku sebut gitu. lilim panti kaya kolot <laughs> oh lu bener oh iya poho, horeng Adi abah kula bihaji diong teh nyeritakan mau tidak inget dah ta. tadi jam 7 kuarie kuarie tadi jam tujuh Mawat bihaji diong ya sekitar umurnya bangsa 70 puluh lebih ya, 80 lah aku hari candi urusan berenangnya itu mau ini ya, adi abah bibi jadi kula. Nuh imahna di haripun imah ditutup deket masjid meda tadi mawat jam 7 Masya Allah orang doakan mudah-mudahan kita sakabah dosana dihampura diberi rahmat Allah ya Allah hingga dikuburan anak jadi lega jenca amin ya robbal Alamin Dua utauka gabindone Anna hiu iku nyegah Antamanil mauti Saking ngarep-ngarep maut Bisababi balain au mihnatin Kalawan sebab cocoba au mihnatin Atau wa mihnah Nah langsaka sedih ke Dekasus Nah gusti dirukwari umur negeri, 40 40 tahun anak luar negeri, lima usaha negeri, di luar negeri, di luar negeri, di luar negeri, di luar negeri, di kendaraan negeri, di luar negeri, di luar negeri, di luar negeri, di itu gede anak, lah Gusti Habis itu kuat di kaya-kaya ngaku Gusti yang dimanikin pahasan, baik Gusti, tetet -tete bagus kos itu teh jadi siksa Atau kebanjiran Lah Gusti, makan dan tinggal kenteng sampai mpul mpul Aduh, berarti ema, ima imah jeng selesina segala rupang ngas, bayamah, lenyap, tinggal abdi bay, jeng pemajikan mana kurang sehat. Gusti, coba-coba coba, tapi disempati diri abdi, makikiat lah, Gusti daripada abdi engke bakal nelo imah tinggal rangkai doang, mendingan pahihan we abdi magus cabut jawab abdi. Tuh, bagus Kuduna serinya, na begitu Sak. wah kebanjiran ya konon sedih aku majikan berarti udah bakal boga imannyaar jeh yo kau duit duitnya seharusnya Allah Mama kawasa jeh pelatik hati meren ayah hikmah naik pasti imam orang bakal anyar tah tanpo gua atuh he munte anyer rangkai seri udah masyaallah tambah gempa wah di Jawa Kebumen gempa rangkasnya bang guys, ini ada cikupa, Uduh. Masya masyaallah ada hertina eta kula eta Jakarta pertama jeng haji Mamin haji Zena Rusdi dik malik kacamata kok ke Jakarta, Jakarta? ya sambil iya <tuk tuk tuk> itu emang itu menang itu ke Jakarta biasa kemana sih? ke Mangga 2 oh pahramatnya ya. iya itu lah tanggung-tanggung ping kan rada nyingsat di itu <tuk> Marilah dia diukur diukur diukur di diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur diukur nah diukur bisa langsung jadi seminggu kemudian atau lima hari ya kaditu deh kita dicokot, pas kaditu Luka dua kalimat, yang Haji Bamin, yang Haji Agus, eee, itu yang Haji Pendi, yang Haji Pendi mah karena tanda ke Boronjong, itu lupa nama, kan ah Boronjong itu modal telok lokal luar, dahar gembul, Haji aduh, <guluh> Golat ya, daran datang kalau waktu zohor hari tanahnya ke paling luhur karena terjadi yang haji pendima naik lip kulat tihela nyana ke panderian lantaran Pinu begitu asup ke kan Jero tidak ek muka, lihat tidak ek muka, tidak ek muka hehe kan tidak muka mah datang ke luhur dari kahanat luas karena peh di Jero yang sekian etapa jadilahin dongeng urang kampung memang kos gitu atau pencet coba kita gitu tak nyenengin teh sama muka muka nabai bareng atau kalau mereka nabdi bareng keluar teh pias kunan pias amat tak ada yang bisa muka cene ya Allah gaya bay makai jas punya holip lip aja itu beneran apa lain lagaan lain sama asli sama asli ini sekolah di dongeng gentel, kebenaran khabar, kejadian, ya teman. Bias, kos uget di antara. Alhamdulillah, akhirnya lagi Sarwo kau bahas tas balik di Mekah. Penangkap, salamat, sakitnya salamat. Ya, itu nambah di Mekah, nangkep keo. Salamat, cenai, di duit bisa muka. Yang tadi tadi naik turun naik turun Dari bantu, bisa bisa bawa orang di luar ada muka Terp, jadi janganlah tidak bawa kuno di luar <tuh>, beres hanya di Irak, di Irak mah lantaran memang itu stabil listrik dari Irak. nyana kelej doi kebeneran nyana di bae pas isuk isuk eh sore itu naik liftnya nah naik naik bisapet tangga memang haji capek amat naik tangga telah tangga baik Oke naik deh, tanggadei, asal satu maji, atuh ayah lipet tadi, lipet cedeng tanggap baik pas dahar deh, ditanya maji, gulang di naik lip baik, apa nanti, tersita tenaga tae, <tuh> cakenek dijerok, iya ngap-ngapan dijerok listrik pas nyana kejerok, pas nyana kejerok jadi parem listrik, bener emang parem, di luar ke. jadi nyana ke dijerok atau nggak semuanya emangku maha amal lah nawan gue berdua <laughs> <laughs> hey. ya, si hari tak tidak naik lift deh tak jadian di Jakarta masya Allah jadi ulah disangka jelek gaya makejas nyaho tentang Jakarta dan puguh dan puguh <clears throat> segitu gesendal jadi locot gue nya <laughs> eh Nah itu menang yang ngarep-ngarep maut itu menang lima pi kena barang tetep dalam tabanil maut minal jazain saking rasulah wa adami sabri alal makoduri lan orang ingat sabar kang den kodaran kang den kawasan jadi kula ke Jakarta salat syarakat, 2 rakaat ka yang ada Ka suara mesin gondeng tapi di luhur. Mangga ni salat. Ya teh husul lah kalayan Beres eueuh teh sore eta aya nu takbir ribuan jelema. Oh Allah. kaget. Beres salat langsung diuk ngomong gula di tempat dari uclad itu ya beberapa pagi rokaat katilu ya suara seperti tadi coba telepon ke Abi Lutfi tak abiran nananau teleponlah kupaja Agus Habib Lutfi di Jakarta ini menemukan gitu-gitu gitu apa jawaban Abi Lutfi gak usah tanya kesini udah kiai juga udah tahu <tuk> ya, ya tunggu-tunggu nggak kula gak harus soknya ya itu ya teruslah pokoknya eh nyana nggak gitu kan tapi jagula dua ya takbiranana takbiranmu n tuh ayah kiai gede sepangkat wali datang di luar negeri ke Indonesia mungkin musibah gede dua takbiranana musibah gede incan ayah nana tadi Jakarta teh. beres kaca kegegeran lah, balik ulah kawan-kawannya dari bisa kejadian pas datang ke Ima ayah rekaman lauk di Jambi sisi laut sisi laut, lauk itu, wah tonan termasuk di Manado Haji Agus, maka dia itu ke Cikarang Bali pas isipnya, kadi dia wakili dedengin Kiai di de Jakarta, deh, cina asana musibah. Tan justru nyahuan Kiai ya, kosaja lelembutan Kiai. Hahaha, itu sok main lelembutan kos gitu kos gitu, nggak sok ngaprek lelembutan lah. <laughs> Tidak terkendali. <laughs> Pasti jadi main musibah ya. Emang kau non, iya, tayr lauk cina, oh bener. Kulagi dihati main asana. Buntai banjir, tsunami, dahi, gempa, ya koski, banjir yang tadi kedal belah, terma seminggu kemudian jadilah menado, oh menado, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, Sebab jelaluan ulah langit telah ubah airnya, telah langit, 3 langit, bapa langit tanah, dan lain sebagainya. Wallahualam keberita asli, tapi gak ada yang ingin iri. Buah makan mana-mana. anak, 24 Jakarta beban dua 24 kemudian Jakarta ban Selanjutnya, sadane ngamuk, sadane ngamuk. Terus Jepara, terus Jogja, terus cik, cik. ya terakhir akhirnya gempa. Masya Allah, Ya gencan selesai. Minta hati-hati, hati-hati, hati, -hati. hati, -hati. Loba lah babalika Allah Subhanahu. Datanglah, kadarnya dengib pas rokaat ketilu zohor di mangga dua tingkat paling atas, kalau diberi kau situ kaget tuh aja, pariget lah embung lah masih ngadengin dia lah, aja kadek kecuali jenggara kuasa, habis dah mau urusan mana, aduh, tuh nyala maamin kobul maamin kobul, tengaragap dada, tanaga ayat tahu, ya ta <tuh, tuh, Allah ya keri Makan. Capan jahil hilya tuh Iza mata. Tepat tiga dele. Wacana dijeruk. Azal remeng-remeng kiwe. Tepat tiga, -tiga Kudu ngarendeng merenjen nukilis. Maka dele. Kasinaran. Ber. Makan datu tai bareng kangana yaki soi kumiga, wehuhing mazaba kaum jahilia iza mata dat gara mati. Ni mikit tetapi dalam jahilia upon syari, pukang uya, aukutila, at dawaden padaini asyari, ita, Iku aja susul kobri nggak kubur, ngapuan puan ngabatu bangun nggak lungguh, ingat dese kubur albina, ada al kobilan nggak bangun, ingat kubur. Ibadah jenazah istilah nganuting birang-birang janazah lindesai kadoi birang-birang wadon. Adat jahiliyah di mana tokoh maut mulia maut lu dianggap berpengaruh maut atau terbunuh kuburanana dibagus-bagus dari leluhurin kuburan dibangun sedemikian rupa. Janazahna dialanteur ku awewe-awewe ieu adalah di zaman jahiliyah. Tukang yeung Nabi mah diulah tete kos ka itu Awewe guys cicing di imah. teku duka kuburan, ngadon menyeng mah di kuburan ter. Ngadon lewe di kuburan tamal hirup deui atuh. Cinta mah cinta bayar sembarang geus saya di imah awewe mah geus te kudu ka kuburan. Bari teu bisa, urang lamun kikituanan pajar Muhammadiyah pan. Oke, dulur, Awai mah temenang ke kuburan. Ini kan terakhir, kiai. Masa enggak boleh kami mengantarkan terakhir, jenazah terakhir. Ikan kan aturan agama. Udah, kiai jangan diundang lagi yang begini mah. Masa kita gak boleh ke kuburan. Jahiliya, ya, jahiliah, ya, jahil. Hm, ini sejana mah gak doa muan, non muan. Seperti cewek tuh. Diluhur cerik, jahandap cerik kek. Terberes, bani, ya, ya. Ulah, haiju dibangun kuburan. Ulah, Ulah dari leluhurin kuburan. Ulah, detekos sekarang itu. Wari, bu uh, mentak lebaran ke kuburan gudeg darah ngegitar, makan makan dan lain sebagainya Wah, Ulah detekikit lagi. Kecuali Ziar ke kuburan dengan cara-cara Nunggu dijelaskan, awalnya kayak ulah. Awalnya kecuali kawali, tuh masalah. kayak makanya ada apa-ada apa.